Halo sahabat siman Hari ini saya menciptakan lagu rohani berjudul Berlumur Dosa Sebenarnya ini menceritakan tentang diri saya sendiri Yang selama ini saya mengandalkan kekuatan saya Tanpa mengandalkan kekuatan Tuhan Kita memohon ampun Bahwa kita miliknya, darinya Dan kita hidup untuknya Sadarku Tuhan Atas ego ku Sadarku Tuhan Atas dosaku Merasa mampu Ku melakukan segalanya saranku Tuhan aku tak mampu berlutut aku memohon ampun berumur dosa menghadapmu layakku Aku kau cahaya, sangat engkau lah saat tersesat mencari di kau aku tak mampu itu salahku Aku Oh, oh, oh, oh ini tanamku Untuk kau genggam Ini kakiku Tak mengarah engkau Ini pak yang sesuai dengan rencanamu Ini pahitmu, ini rupamu Pakailah sesuai dengan rencanamu